Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Zona Hijau yang kami cintai, banyak ulama telah menerangkan bahwa jalan menuju Allah harus melewati Rasulullah Dan jalan untuk sampai kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak solawat Dan sebagai penambah semangat untuk kita selalu bersolawat kami akan menghadirkan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk memperbanyak solawat. Untuk lebih memahami makna solawat, kami nukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan keridoannya. Sedangkan solawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampunan atau istighfar. Adapun solawat umatnya merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muslim. Rasulullah bersabda, Barangsiapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Sallu Alaiyya, fāinna salatatukum 'alayya zakatan lākum, wa inna hāḍaafun mubā'afat.' Bersolawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya solawat kalian menjadi pembersih untuk dosa-dosa kalian, dan pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak banyaknya." Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Sallu Alaiyya,' فإن الله عز وجل يصلي عليكم Bersolawatlah kalian kepada Sesungguhnya Allah akan bersolawat kepada kalian karenanya قال رسول الله صلى الله وسلم, عيدن, علي, Janganlah kalian menjadikan kuburku untuk tempat berhari raya kalian kepadaku sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sesungguhnya Allah memiliki sejumlah malaikat yang selalu berkeliling ke berbagai tempat untuk menyampaikan solawat dan salam dari umatku untukku.